Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Jumat, 14 Oktober 2022, menguat untuk cetakan Antam dan UBS di tengah pelemahan dolar Amerika akibat lonjakan data inflasi. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp541.000, naik Rp2.000 dari harga kemarin. Sementara itu emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 497.000, naik Rp 2.000 dari harga Kamis, 13 Oktober 2022. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 978.000, naik Rp 4.000 dari hari kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 932.000, naik Rp 4.000 dari harga sebelumnya.